Harga emas hari yang dijual di Pegadaian pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Juni tahun 2022 untuk cetakan UBS maupun Antam mengalami penurunan jika dibandingkan sebelumnya. Berdasarkan informasi yang ada pada laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat UBS ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp512.000, turun Rp1.000 dari posisi Selasa tanggal 7 Juni tahun 2022. Sedangkan untuk emas 24 karat cetakan antam ukuran 0,5 gram hari ini dibanderol seharga rp ribu rupiah. Harga tersebut turun rp ribu rupiah dibandingkan harga kemarin. Lalu untuk emas UBS ukuran 1 gram, pegadaian menjual seharga Rp ribu rupiah, turun Rp ribu rupiah jika dibandingkan dengan sebelumnya. Sedangkan untuk ukuran yang sama, emas Antam dijual satu juta rupiah, yang sama-sama turun empat ribu rupiah dibandingkan harga sebelumnya. Emas 24 karat UBS dengan ukuran 5 gram saat ini dibanderol empat juta rupiah, sedangkan emas Antam empat juta rupiah. Kemudian untuk cetakan 10 gram harga emas UBS dipatok 9.339.000 rupiah, sedangkan emas 24 karat antam dihargai 9.574.000 rupiah. Sekian harga emas untuk tanggal 8 Juni tahun 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.